guys kembali lagi di channel Fahri Arkan official Indonesia eh hey, BTW kalian mau bilang eh hey, kalian jangan salah paham ya dengan nama gua kan bukan nama gua kan eh, nama asli gua kan Fahri Arkan. sebenarnya bukan Fahri Harkand official ya kan bukan Fahri Arkan ofisial bukan tapi sebenarnya nama asli gua adalah Fahri Arkan doang artinya Fahri artinya Fahri kejayaan dan Arkan artinya kemuliaan anjay keren gak tuh nama gua ya katanya ah Mas bangun ulang-ulang lagi nih rekaman katanya di rating playstore game ini bagus bikin santai, bikin relax nah, blablablabla itu lah nah, langsung aja yuk start new game ah, ulang terus dari awal ulang terus oh iya oh ya Oh iya ya, ayahku oh pengen, pengen, uh, pengen tanya juga. tuh game horror, horror, thriller itu lanjutin guys. Kenapa? Karena itemnya itu loh, susah banget untuk ini Jadi game itu, game horror thriller, aku ya akan tunda dulu game itu. Dan, dan, akan tunda dulu game -nya. Aku masih tetap bikin video tetap. Ba, ba, ba. tetap. Video horor ya for our biasa. di Ya. kali. Aduh, ayo apa apa-apa Aduh Let's go. Get over. Nah, salah, fisikal kali terakhir. kontak terdekat yang merah tuh, tidak tidak cepet. you guys. pening. ya. Aduh. Selesai. Si, tenang teman Ini masih sih, mudah kita itu hai, hard kita kita lanjutin next episode hai, hai, hard hard hai, hai, hai, hai, next satu doang oke, okay. oke okay, ngantut normal. waduh itu di, di next, next ada ya <tuh> dua ayah, lebih besar oke okay. oke okay. 诶诶 Yes, finally, sudah normal, sudah selesai. Damn, menomor mm. yes, itu, guys. Ada apa kita coba mode, hard, yeah, guys? Boleh Ya, tadi gudang di next page. Next video gue gua akan bermain game ak uh, model tapi sekarang aja ya sudah tanggung. Soar. Eh halo, nah ini nong hard <susur> anjay, anjay, anjay, anjay, ini yang balik Akhirnya Susah juga Tadi ku sempet di Denganmu lagi Kesusahan gini Akhirnya lagi Oh, sedikit dikit lagi oke okay. mau do hard lagi oke okay, let's go i'm ready guys i'm ready i'm ready I'm <laughs> bored. Nya ya, kesulitan ya Allah. Alpaga marah, cepat banget ya? Sungai si, jangan, Ayo ya. Ayo Hai, Pak Anjing, ya, aduh sebangke bangke, bangke. Hai ah, ya ampun ah eh lanjut lagi gua lagi. oke let's go program fokus Lantut. Papa box do mode hard selesai. mudah selesai. mudah hard selesai. selesai. mudah hard sudah selesai. Heart, sudah selesai ya yep. punya selesai sekarang udah selesai. coba model oke terus terus Oh gampang juga yang ini ya, gampang loh, gampang banget. Oke. Okay. Ah begini, coba ya. ini gampang ga semua semua mantap bagus ini eh hey, 아니 jadi eh patCal Oke, okay. ini dekat lagi, tik lagi, harusnya okay. selesai ini. Yuk, kita gigu, tik lagi. Aduh, aduh ya ampun. Aduh, Riri, kamu ya kopol keli nah astaga astaga teman-teman gue ya oke okay. months Halo oh, biar namanya kita juga Okay pai air legend mudah, Ayo, mudah bu strength <susuk> t <suk> Ah, <SILENCIO> okay, wait, wait. Nah, seminggu, gak kulah Oke, lah Nah, ini ketama turun ya Nurun coy apa kira-kira gue dari nabrak Untung kereta itu Tunggal ya <SILENCIO> Oke, okay. ah Ini benar jadi ada. bak bak bak 11시 masin ini nih. Tapi susah banget. Kita coba lagi. Aduh, kita kembali. Ah, cangkang sedangnya Hmm, PEMBICARA yeah. yeah. 1 eh jangan, nah. gimana sih? Oh, ini ya. ah ah biru, biru, Oke, hey, aduh, banget ini, banget. Oh, okay. nah, so <smart noise> <smart noise> nggak mau menurun ya berapa dah pasti nyoba lagi gue iya iya guys iy, bener ini seru banget so. Kacip, sekali Kacip, ya Terima ini sih agak ini sih agak suka ngobrol nih gamenya nih ah duh wuh. astaga <SILENCIO> Di bawah Se me va Se me va Ah, oh, oh, tunggu eh? sorry, sorry, I'm sorry. Belok deh. Ya, yeah, kan jadi turun kan? Nasusak banget ini, sumpah nih. Ini susah banget, sumpah. Kaboang bah, susah banget nih.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 Yeah. oke okay, masih tamaten gue ya salah, sorry guys, sorry, salah, salah. Ah, kali, game -tali. Aduh. Aduh, ini dulu nih Kalau nggak bisa ya udah ganding itu Wah wow. gue tol banget gue ah anjir eh staforan cm oke sabar gak boleh ngomong kasar guys ya saya sabar jangan sabar sayang Allah ngerti kalian jelup kalian didengar. gak apa-apa, kita gitu ya. Aduh, biar ngelengk banget, ngelengk banget. Ini yang dari saya, saya di kontrol, Akhirnya kontrol. Gak geram begini apa? sabar-sabar sabar-sabar banget aduh ngeleng banget You're kidding? Seee 1 Nah, bentangnya ah, kira uh, Tapi ini banget banget. Oke, guys, untuk game trancong, war contoh, contoh, contoh, contoh, contoh, Sumpah game ini ngeselin banget Sesah ternyata loh Tapi sih lumayan sih Buat gue bete Buat, gua, buat gua galau bisa game ini Oke okay. Kalian Kalian kalau suka video ini Kasih like ya Kalau kalian Kalau kalian Gak suka kasih ini aja ya Kasih dislike aja ya Oke okay. Oke, okay, jangan lupa subscribe, like, comment, and share, semakin jangan lupa lonceng. Itu kalau kalian aktifkan tombol lonceng, ada updatean terbaru lagi dari gua. Oke, okay? oke okay? kita bertemu lagi di next episode. Saya bernama Fahri Arkan. Saya pamit undur diri. Goodbye, guys.